Assalamualaikum, aloha guys. Kita mau jalan-jalan ke salah satu wisata keluarga yang menyajikan keindahan taman bunga. Selain itu terdapat danau buatan yang menambah pesona kecantikan objek wisata di sini. Penasaran gimana? Langsung aja kita masuk guys. Let's go! Namanya adalah The Lehu Garden Tempat ini merupakan halaman rumah yang diubah menjadi tempat wisata oleh pemiliknya Lokasinya yang berada di pedesaan juga membuat suasana taman begitu asri dan nyaman Objek wisata yang mengusung konsep wisata keluarga ini memiliki luas sekitar 3 hektar, Dan yang kerennya guys, objek wisata ini terbagi menjadi tiga daratan Pada daratan bawah, terdapat danau dan tambah ikan. Kita bisa menikmati wahana air seperti perahu dan sepeda air. Selain itu, kita juga dapat memancing dan memberi makan ikan. Ada dataran kedua dan ketiga berupa bukit yang ditanami berbagai tanaman bunga Berbagai warna bunga yang ada membuat taman ini semakin cantik Dataran tinggi ini biasanya menjadi tempat favorit para pengunjung guys Kita dapat menikmati keindahan bunga dengan jenis yang beraneka ragam Pesona taman terletak pada penataan bunga yang unik dan cantik Tak lupa wisata ini juga menyediakan area bermain anak berupa lapangan rumput yang cukup luas dan dilengkapi beberapa wahana permainan anak. Untuk spot foto di Delehu Garden tidak perlu dipertanyakan guys. Hampir di setiap sudut dan titik bisa dijadikan spot foto karena memang lokasi ini menyajikan pemandangan taman dan danau yang pastinya disukai para pengunjung fasilitas yang ditawarkan the lehu garden juga sudah cukup lengkap guys Tempat parkir yang luas, toilet, musola juga tersedia, dan restoran juga ada, guys. Kami juga sempat mencicipi hidangan di sini. Untuk desain restoran dan penyajian makanan sudah sangat baik, dan untuk rasa masih bisa diterima di lidah kami, guys. Bisa menikmati keindahan taman di sini, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Cukup membayar Rp20.000 saja, kita bisa menikmati dan mengelilingi taman yang indah ini. Kemudian wisata ini dibuka setiap hari mulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 18 sore. Dan sore hari adalah waktu yang terbaik untuk berkunjung kemari, guys.